Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK official Oke guys jadi video kali ini seperti biasa di disini saya akan membagikan preset alikmosen lagi guys ya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 Oke guys, selanjut ke preset yang kedua <SISIS> Oke lanjut ke preset yang ketiga no friends no girl no money and always alone <laughs> hari yang menyebabkan oke okay, selanjutnya beris itu yang keempat Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima. Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang keenam, ya. Oke lanjut ke preset yang ke Oke lanjut ke preset yang ke delapan ya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 Oke lanjut ke preset yang ke-11 Oke lanjut ke preset yang kedua belas <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ketiga belas Oke, lanjut ke berisi yang keempat <San> belas. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 Oke okay, lanjut ke-17 maksudnya gimana enggak seleb gak cinta gak good looking gak sayang hmm, baru tahu aku oke lanjut ke preset yang ke-18 ya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 Oke okay, segitu aja presetnya, semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa like video ini ya Dan jangan lupa kalian subscribe juga Oke okay, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya